Ternyata engkau telah berdua Ternyata engkau ini bahagia Baruku sadari Selama ini kau hanya milikku Doaku ikhlas untuk dirimu. Tiada yang salah, kita berdua mungkin begini perjalanan hidup. Diriku, cinta memang tak selalu harus menyatu. Begitu yang terjadi bibirmu menjadi duri dalam kehidupanmu, aku tak. Di sini, di dalam hati ini, doaku ikhlas untuk dirimu. tiada yang salah kita berdua mungkin begini perjalanan hidup. hari indah yang pernah kita lalui, biarlah berlalu tanpa kau lagi. Mungkin engkaulah yang lebih memahami tentang diriku, cinta. Begitu yang terjadi bibirmu Menjadi duri dalam kehidupanmu Aku tak rela Menjadi duri dalam kehidupanmu Aku